Dolar Australia-USD bearish, apakah akan kembali mendapat tekanan, bias harian pergerakan Dolar Australia-USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia (US) diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.70153 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70451. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.